Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan, fihi kama yuhibu rabbuna wa yardahu. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syubur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memudahkan kita untuk mengikuti... Salah satu majlis dari majlis-majlis majlis ilmu yang dengannya insya Allah kita akan mengangkat sebahagian kecil dari kebodohan kita. <coughs> insya Allah kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Ad-Durrul Bahiyyah. Kitab Ad-Durrul Bahiyyah itu kitab yang mengkaji tentang pembahasan fikih Tentang? Pembahasan Fiqih. Kitab Padurul Bahiyyah. Itu ditulis oleh salah seorang ulama. Yang bernama. Dengan nama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Ash-Shawqani. Nama penulis dari kitab Padurul Bahiyyah adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Ash-Shawqani. Beliau adalah seorang berilmu. Seorang mujtahid. Seorang yang berasal dari negara Yaman. Dan beliau dilahirkan pada tahun 1173 Hijriah. Di suatu desa yang bernama Syawqan. Desa Syawqan ini terletak di sudut kota Sanaa, ah, Yaman. Nasha'atuhu pertumbuhan Al-Imam Syawqan rahimahullahu ta'ala kata para ulama yang mensyarah bukunya adalah Nasha'a fi Son'ah fi wasatid tasyayyu' Alimam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Syaukani Dia hidup Tumbuh di tengah Di lingkungan orang-orang syiah Jadi Alimam Syaukani Dia tumbuh besar di lingkungan Orang-orang yang menganut ajaran syiah Walakin Allah Azza wa Jalla minhum wa wafaquhu jalla yakuna thabitan ala nabi wa wa li taqlidi wa allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan al imam asyaukani dari lingkungan yang penuh dengan ajaran syiah allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau kemudian memberikan taufik kepada beliau rahimahullahu taala agar beliau kokoh di atas sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam nabidan litatlid wa ta'assub beliau meninggalkan segala bentuk fanatisme kepada mazhab dari mazhab-mazhab syiah syi dari segala jenisnya wa wafaquhu li ma'rifati sunnah wal badi anit tasyayyu wal rafdi dan Allah subhanahu wa taala memberikan kepada Alimah Mashaukani ini berupa taufik untuk mengenal sunnah Nabi SAW dan menjauh dari lingkungan Syiah. Rafidhah. hadha min fadlillahi Jalla wa Ala dan ini adalah semata-mata karena keutamaan ataupun anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Allah fal Kutuban Nafi'an. Kemudian Alimah Mashaukani menulis buku-buku karangan yang sangat bermanfaat bagi umat wa min asyhari kutubihi dan yang paling terkenal karangan beliau adalah yang berjudul Nailul Autar Syarh Muntaqal Akhbar. Demikian pula kitab yang kita akan pelajari ini yaitu Kitab Ad Durarul Bahiah. Dan tulisan beliau secara menyeluruh itu sampai 200 tulisan atau 200 karangan. Kemudian kata penulis, watufiya fi 'am dan beliau wafat pada tahun 1250 Hijriah. Wa kana rahimahullah al mu'taqidi sahih dan beliau yaitu Al Imam Syaukani mati meninggal wafat di atas akidah yang benar yang pada awalnya dia bermadzhab atau berakidah dengan akidah Syiah Rafidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dan memberikan taufik kepada beliau untuk mengenal sunnah sehingga beliau wafat di atas akidah yang benar. Illa annahu hasalalahu ba'dul akhtao'in yasirati fil akidah. Hanya saja Al-Imam Syaukani ini telah terjatuh pada sebahagian kesalahan dalam pembahasan akidah. Wahsulalahu ايضا ba'duz zallati fi 'ilmil kalam li'annahu khada fihi ayyaman tsumma wafaqa-hu Allah wa Dan al-Imam Syaukani ini telah tergelincir pada, pembah pada beberapa pembahasan di dalam ilmu kalam dalam ilmu apa? Ilmu kalam yang para ulama mengatakan bahwasanya jahlul bil 'ilmil kalam ilmun tidak tahu tentang ilmu kalam adalah suatu ilmu, sementara tahu ilmu kalam adalah suatu kebodohan. Karena khadfi a'yam. karena Al Imam Syaukani dahulu sebelum beliau mengenal sunnah pernah berkecimpung dalam ilmu kalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik sehingga beliau pun meninggalkan ilmu kalam tersebut. Kemudian kita akan masuk pada inti pembahasan isi kitab yang ditulis oleh Al Imam Masykkani rahimahullahu taala. Dan yang yang saya pakai syarah yang ditulis oleh salah seorang ulama Yaman juga yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam Al Fadli Al Ba'dani. Beliau adalah salah seorang murid senior dari Al Imam Muqbil bin Hadi Al Wadii dan beliau adalah salah seorang ulama yang sangat ahli dalam bidang fiqih dan sangat ahli dalam bidang hadis Al Imam Syaukani berkata Ahmadu man amarna bitafaqquhi fid din wa ashkuru man arshadana ila ittibai sunanil mursalin wa usalli wa usallimu ala ar-rasulil amin Wa alihi tawhirin Wa akramin al ta'ala berkata Saya memuji Zat yang Memerintahkan kita semua Untuk mendalami agama Dan saya bersyukur Terhadap zat yang membimbing saya Untuk mengikuti Sunnah-sunnah para rasul Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Wa usalli dan saya bersalawat, bersalawat serta bersalam, memberikan salam kepada Rasul yang terpercaya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi Taahirin. Dan saya juga bersalawat serta memberikan salam kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Demikian pula para sahabatnya yang mulia. Kemudian kata beliau, kitab Tohar, kitab tentang pembahasan bersuci babul miyahi pembahasan tentang air berkata Syaukani rahimahullahu taala semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepadanya al mau tahirun wa mutahhir air itu suci dan mensucikan jadi al Syaukani rahimahullahu taala memulai kitab fitih yang beliau tulis dengan kitab tohara yaitu bersuci dan beliau memulai kitab yang berhubungan dengan bertohara dengan pembahasan air kata pensyarah dari buku ini yadda'u aksarul mu'allifin fi kutubil fikhi di kitabit tohara mayoritas ulama' yang menulis fikih mereka memulai tulisannya dengan kitab taharah dengan pembahasan bersuci wassababu fi zalika anna alarkan alkhamsata fiha arruknul awwal wasyhadatan dan sebab kenapa para ulama yang menulis apa namanya permasalahan fikih beliau memulai kitabnya dengan kitab taharah karena rukun Islam ada lima. Rukun Islam ada lima. Kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Muslim dari sahabat Ibnu Umar. beliau mengatakan bahwasanya Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas lima pondasi. Jadi Islam seperti apa? Sebuah bangunan, sebuah bangunan, yang mana pondasi Islam tersebut ada lima yang pertama kata Rasulullah s.a.w. adalah dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua, solat yang ketiga, zakat yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima haji bagi yang mampu di rukun ini yang pertama diawali oleh dua kalimat syahadat ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan rukun yang pertama ini berkaitan pembahasannya dengan keyakinan dengan apa? keyakinan makanya untuk rukun yang pertama ini dibahas pada pembahasan buku-buku akidah buku-buku yang menerangkan tentang akidah seorang muslim kemudian yang kedua rukun yang kedua adalah mengerjakan solat Sementara sholat tidak akan sah Kecuali dengan bertuharah Sementara asal seorang bersuci bertuharah Itu dengan apa? Dengan air Makanya para ulama Memulai bukunya dengan apa? Pembahasan bersuci Kenapa? Karena bersuci adalah syarat yang paling utama Syarat yang paling utama terhadap sholat Kata Rasulullah s.a.w. Miftahus salat tahurun. Kunci salat itu adalah bersuci. Oleh karena itu, para ulama memulai buku fikirnya dengan membahas kitabu Tuhara. Kata penulis, babul miyah. Pembahasan tentang air. Al-ma'u tahirun wa mutahhirun. Air itu suci dan mensucikan Kata pensyarah hadahul aslu fil fi al fi yang pertama Bahawasanya air itu suci pada dirinya dan mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut. Kata pensyarah, inilah asal pada air. Maksudnya asal air itu suci dan mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut. Ini asal air. Kata penulis inilah asal, asal dari air. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Entah air tersebut adalah air hujan. Atau air laut. Atau air sungai. Atau air yang keluar dari mata air. Seluruh air yang turun dari langit. Atau yang keluar dari bumi. Hukumnya adalah air yang suci. Dan mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut. Misalnya kita keluar, sekarang lagi hujan kita keluar dari masjid kita tidak mau capek-capek ke tempat wudhu tinggal di bawah sini, berwudhu apakah sah wudhu kita? sah karena kenapa? asal air, sifatnya adalah apa? air itu suci pada dirinya dan mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut entah air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi seperti air yang keluar dari bumi air laut mata air air sungai seluruhnya seluruhnya itu suci pada dirinya pada dirinya dan mensucikan orang yang bersuci bersuci dengannya wayadullu ala subhanahu wa ta'ala dan yang menunjukkan bahwa air itu suci pada dirinya dan mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut adalah firman Allah subhanahu wa taala, dan kami menerunkan kepada kalian sebuah air dari langit. Apa fungsinya? Diutohirakum bih agar air tersebut mensucikan kalian. Jadi Allah subhanahu wa taala di ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya Asal tujuan air itu mensucikan manusia. Demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Taala, "وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis. Yang direwayatkan oleh al-imam Ahmad. Dan selainnya dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. radhiyallahu ta'ala anhu. Al-ma'u tohurun. La yunajjisuhu syai'un. Air itu suci. Dan mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuat air itu menjadi najis. Maksudnya tidak ada sesuatu apapun yang membuat air itu najis. Selama air tersebut ketika bercampur dengan sesuatu yang najis. Dan tidak mengakibatkan air itu berubah warnanya, rasanya atau, atau apa baunya. Maka di saat itu air tersebut tidak najis dengan jatuhnya sesuatu yang najis. Masih bisa dipakai berwudu. Kemudian sabda Nabi SAW. Beliau sallallahu alaihi wa pernah ditanya tentang hukum air laut. Tentang hukum air laut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam huwa tohuru ma'uhu wal hillu ma'itatu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Halal bangkainya. Dan perlu diketahui tidak setiap yang halal itu boleh dimakan. Harus ada syarat yang kedua, yaitu apa? Baik. Karena tidak semua yang halal itu apa? Baik untuk dikonsumsi. Kemudian kata penulis, La yuhrijoohu anil wasfain illa magoyyarorir hahu awlaunahu awtaamahu mina najasat. Air memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, air itu suci. Dan sifat yang kedua, air itu mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut. Saya ulangi, air asalnya memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, air itu suci pada dirinya seperti air minum ini. Air ini suci pada dirinya. Suci. Dan dia dapat mensucikan orang yang bersuci dengan air ini. Ini dua sifat air. Kata penulis. La yukhidijuhu anil wasfain. Air itu tidak ada yang dapat mengeluarkan dia dari dua sifat ini. Kecuali sesuatu yang najis. Yang jatuh ke air tersebut. Dan merubah warnanya. Atau rasanya. Ataupun apa? Baunya. Jadi ketika ada. Sesuatu yang najis Jatuh ke sebuah air Kemudian Air tersebut Berubah salah satu dari Sifatnya Yaitu Berubah rasanya Misalnya Ada e, sebas kom air di WC Kemudian Di malam hari Tikus jatuh ke dalamnya Tikus jatuh ke dalamnya Otomatis kalau tikus tidak tahu beranam pasti akan Tenggelam. Dan kalau Tenggelam pasti akan mati. Dan kalau mati pasti jadi Bangkai. Dan ulama sepakat Bahwasannya bangkai itu Najis. Jadi Bangkai tersebut Jatuh ke air. Di esok subuhnya Kita masuk ke WC. Kita Menjumpai air tersebut Yang berada di baskom telah Jatuh di dalamnya bang Seekor sewar apa tikus apakah kita langsung menumpahnya tidak kita mengecek dulu dari sisi apa baunya apakah berubah kalau berubah ya berubah kita cium lagi berubah kita rasa kita kumur-kumur berubah Iya atau misalnya kita tidak cium langsung kita langsung berkumur-kumur pas kita berkumur-kumur berubah rasanya atau yang ketiga warnanya memang warnanya tidak berubah Iya tetap warna apa warnanya air? Hah? Kata Sheikh Abdul al Warnanya air, tidak ada warnanya. Warna air, tidak ada warnanya. Sama huruf H. Huruf H apa tandanya? Tidak ada tandanya. Huruf H apa tandanya? Di atas titinya. Kalau huruf J, huruf Jim, di mana titinya? Di tengah. Ya, eh, bukan di bawah. Harokat itu, harokat keserah. Jadi air, yang terjatuh padanya bangkai tikus kita bisa katakan air tersebut najis dan mengeluarkan dari dua sifatnya yaitu air tersebut tidak lagi suci dan tidak lagi mensucikan ketika air tersebut diubah rasanya ataupun baunya ataupun apa namanya warnanya ketika Bangkai tikus itu jatuh ke dalam air. Dia hanya merubah rasanya. Tapi tidak merusak. Tidak merubah apa? Tidak merubah warna dan baunya. Apakah boleh dipakai? Jawabannya tidak boleh. Karena Kenapa? Karena sudah merubah. Begitu pula misalnya anak kita masuk ke WC. Kencing di kolam mandi. Kencing di kolam mandi. Kemudian kita masuk kita masuk. Menjumpai air tersebut telah berubah. Baunya. Atau bukan baunya. Apa namanya rasanya. Kita berwudu, berkumur-kumur. Sudah lain rasanya. Maka air tersebut yang berada di dalam kolam. Wajib ditumpahkan dan diisi dengan air baru. Tapi seandainya. Air itu. Jatuh ke dalamnya hal yang najis. Misalnya kita mempunyai air. Satu drum. Masuk tikus ke dalam dan mati dan tikus tersebut tidak mempengaruhi warna ataupun rasa ataupun bau maka air itu masih bisa dipakai. Sama misalnya kalau anak kita kencing dan masuk air kencingnya ke ember. iya Selama ember tersebut, air yang berada di ember tersebut tidak berubah warnanya, tidak berubah Baunya tidak berubah rasanya, masih bisa kita pakai untuk berwudu atau mandi janabah. Masih bisa. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan air itu tidak bisa, apa namanya, air itu senantiasa suci dan tidak akan bisa dibuat menjadi najis. Maksudnya apa? Selama sesuatu yang najis tersebut tidak mendominasi air. Kemudian kata penulis <tuh> Jadi ketika hal yang, naik, apa namanya, hal yang najis tersebut Menimpa air Maka Air tersebut akan Keluar dari dua sifatnya Air itu tidak lagi suci Dan air itu Tidak lagi bisa mensucikan orang yang bersuci Dengan air tersebut Kemudian kata penulis najisan", Kapan Air itu menjadi najis. Idah golbat alaihin najasa itu. Bi aniakunal mustamilul ilmai idah staghmalahu yajidurihan najasa. Kapan air itu menjadi najis? Kata penulis jika lau najis tersebut telah mendominasi air. Bi aniakunal mustamilu dengan contoh-contohnya orang yang menggunakan air tersebut. Ketika dia menggunakannya, dia menjumpai mencium bau najis. Auyatulama toman najasa atau dia merasakan rasa najis, rasa bangkai misalnya. Dia berwudu berkumur-kumur dia menjumpai rasa bangkai di mulutnya. Auyatagoyya rulau nu ila launin najasa atau air tersebut berubah warnanya menjadi air menjadi warna najis misalnya kencing ada yang kencing di air ketika apa namanya air kencing tersebut jatuh ke air dan warna air itu berubah menjadi warna kencing maka tidak boleh digunakan tapi seandainya tidak merubah tidak merubah salah satu dari sifatnya maka boleh dipakai untuk berwudu ataupun mandi janabah wahada mujmaun alaih dan perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. لأنه لما غلبت النجاس على الماء صور المستعمل mustamilan مستعمل للنجاسة أيضا. Kerana jikalau air tersebut telah mendominasi najis padanya, maka orang yang memakai air tersebut, hakikatnya dia memakai najis. Ketika seorang memakai air yang terjatuh padanya kencing, memakai berwudu, maka asalnya dia berwudu dengan kencing. Berwudu dengan apa? Kencing. Apakah sah wudunya? Tentu tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa anistani ma akhrajahu an ismil mutlaq minal mughayyirati thahira. Dan air itu bisa keluar dari sifatnya yang kedua. Jadi tadi air memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, air tersebut suci. Sifat yang kedua, air tersebut mensucikan orang yang bersuci dengannya. Sekarang ada suatu zat ketika dia bercampur dengan air, air tersebut apa namanya hilang sifatnya yang kedua, yaitu, dia bisa mensucikan orang yang bersuci dengannya. Ketika zat tersebut bercampur dengan air itu. Maka air itu suci. Tapi tidak suci untuk orang lain. Seperti apa kata penulis? Jikalau sesuatu yang suci tersebut. Bercampur dengan air. Dan air itu telah hilang namanya. Sebagai air. Maka di saat itu. Seorang tidak boleh me apa namanya memakainya untuk bersuci? Misalnya, air satu botol ini masuk ke dalamnya teh celup. Teh celup. Kemudian ketika teh celup itu masuk, sebelumnya teh celup itu apa? Suci. Ketika teh celup itu masuk ke air ini dan merubah nama air ini, sudah tidak dikatakan air lagi. Tapi dikatakan apa? Air teh. Maka di saat itu. Air tersebut telah hilang sifatnya yang kedua. Yaitu bisa mensucikan orang yang bersuci dengannya. Tapi masih ada sifatnya yang pertama. Yaitu apa? Air tersebut masih senantiasa suci. Tapi tidak mensucikan orang yang bersuci dengan air tersebut. Begitu pula apa? Begitu pula misalnya ada air satu ember. Masuk ke dalamnya semen. Kemudian ketika semen itu masuk ke dalamnya. Dan orang yang melihat air tersebut telah yang telah bercampur dengan semen Masih mengatakan air ini masih dikatakan air Bukan air semen, bukan air campuran Maka di saat itu masih sah seorang bersuci dengannya Saya ulang Ketika ada air satu baskom yang masuk ke dalamnya tanah Dan orang yang melihat air tersebut mengatakan ini masih air Bukan apa? Belum dinamakan peo. Tau peo ya? Itu air yang bercampur dengan tanah. Maka di saat itu, air itu masih sah seorang berudu dengannya. Tapi ketika sesuatu yang suci itu telah mendominasi air dan tidak dikatakan lagi ini adalah air, maka tidak sah seorang berudu dengannya. Seperti seorang berudu dengan air cotoh. Air contoh. Asalnya apa? Sebelum dimasak, masih sah seorang bersuci dengan air yang akan dibuat menjadi contoh. Tapi ketika masuk kepada yang sesuatu yang suci, apa sesuatu yang suci? Bawang dan apa? Apa yang semisal dengan komposisi contoh itu. Ketika komposisi contoh itu masuk ke dalam panci, maka akan menghilangkan sifat yang kedua yang ada pada air itu. Yaitu apa? Air itu tidak sah lagi untuk dipakai bersuci. Tapi untuk dirinya sendiri, air itu masih suci. Kenapa? Karena bisa kita apa? Kita bisa hidup. Kita bisa konsumsi. Seandainya aja tidak boleh. Iya. Tapi air itu masih senantiasa suci. Atau yang lainnya. Jadi perlu dirinci. Ketika air itu bercampur dengan najis dan najis tersebut mempengaruhi air itu, entah dia pengaruhi warnanya atau baunya atau rasanya, maka air itu tidak boleh dipakai untuk bersuci menurut kesepakatan para ulama. Tapi seandainya sesuatunya yang najis tersebut jatuh ke air dan tidak merubah sama sekali warnanya, baunya dan rasanya makasah seorang berwudu dengan air tersebut dan mandi dengan air tersebut. Itu mandi janabah ya. Kemudian yang selanjutnya ketika yang bercampur dengan air tersebut adalah sesuatu yang suci. Masuk ke dalamnya sesuatu yang suci dan merubah warna air itu. Merubah warna air. Tapi masih dinamakan air. Makasah bagi seorang untuk bersuci. Misalnya, air satu baskom masuk ke dalamnya sabun. Masuk ke dalamnya sabun. Dan sabun tersebut menyebabkan warna air berubah. Apakah sahabatnya seorang untuk berwudu dengan air itu? Dilihat, apakah air itu masih dinamakan air? Atau sudah dinamakan air sabun? Ketika air tersebut masih dinamakan air, maksudnya belum menjadi air sabun yang siap dituangkan ke atasnya. Ke atasnya pakaian kotor. Itu masih apa, masih sah untuk bersuci dengannya. Tapi ketika air tersebut sengaja kita taruh sabun cuci, kemudian kita mau berwudu dengannya, tidak boleh karena kenapa? Sudah dinamakan air, air sabun yang sudah siap menggiring apa, yang sudah siap berperan dengan pakaian kotor. Tapi kalau misalnya hanya sekedar turun sabun tersebut dan merubah warnanya, dan masih dinamakan air, maka sah. Bagi seorang Muslim untuk untuk apa bersuci dengannya. Kemudian kata penulis, walafar kubayinakolirin wakasirin dan tidak ada bedanya antara air yang banyak dan air yang sedikit. Kenapa penulis mengatakan seperti ini? Karena sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya air itu ketika Air tersebut bukanlah air yang banyak dan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, dan tidak sampai merubah warna, ataupun rasa, ataupun apa namanya, apa yang satu bau, maka air itu tetap najis. Para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika ada air, misalnya air ini di... Kena oleh sesuatu yang najis. Misalnya masuk satu tetes air kencing. Dan air ini tidak terpengaruh sama sekali oleh air kencing yang masuk ke dalam sini. Entah warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, baunya juga tidak berubah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasannya air ini tetap dinamakan air yang najis. Makanya kata penulis di sini tidak ada bedanya air itu air banyak atau air yang sedikit untuk membantah pendapat sebahagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau air itu sedikit maka ketika yang ketika hal yang najis masuk kepadanya dan tidak merubah sama sekali tiga sifatnya tadi menjadi najis juga. Nah, makanya kata penulis seperti ini untuk membantah pendapat yang mengatakan hal tersebut. Kemudian kata penulis Ya'ni annal ibarata filma'i Annahu la yakunu najisan illa bitagoyuri ahadi awsafi salasa Bahwasanya tolak ukur Air itu dinamakan air yang najis Ketika Berubah salah satu dari Tiga sifat air tersebut Mahiyal awsafu salasa Apa tiga sifat tersebut Hia rihu. Yang pertama adalah baunya, watumu rasanya, walau nu dan warnanya. Falay syiru najisan illa ida taqiyirat ahadu ausafi salata. Maka air tersebut tidak dinamakan air yang najis kecuali berubah salah satu dari tiga sifatnya tadi. Wasawa unka nahad al mauqililan au kathiro. Entah air tersebut adalah air yang sedikit. Ataupun air yang banyak. Waswahun kana homsinalitron, au miatalitrin, au hatta alfalitrin. Entah air tersebut jumlahnya 50 liter, atau 100 liter, atau 1000 liter. Ketika masuk kepadanya najis dan tidak merubah tiga sifatnya, maka sah bagi seorang Muslim untuk memakai air tersebut bersuci. Kemudian kata penulis Wama faukal kulatain wama dunahuma dan entah air tersebut lebih dari dua kulatain atau lebih sedikit daripada dua kulatain. Jadi kata Rasulullah SAW, Ida kan almau kulatain lam yahmiil khabat. Jika lo air tersebut jumlahnya sudah kulatain kulatain itu Kata sebahagian ulama bahwasanya dia setara dengan 408 gram. Kata para, kata para ulama menafsirkan dua kulatain sama dengan 204 kilogram. Jadi dua kulatain itu sama timbangannya dengan 204 kg air. Kata Rasulullah ketika air tersebut berjumlah 204 kg maka tidak membawa najis. Pemahaman dari hadis ini kalau air tersebut di bawah dari dua kullatin, di bawah dari 204 kg ketika najis itu jatuh dan tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya maka akan menjadi najis karena Rasulullah menetapkan bahwasannya air itu kapan tidak najis ketika kena najis ketika apa? ketika air itu berjumlah dengan jumlah berapa tadi? 204 kilogram pemahamanannya di sini kalau dibawa dari 204 kilogram lebih sedikit dari 204 kilogram maka air itu menjadi najis ketika ditimpah oleh sesuatu yang najis. Walaupun tidak merubah warna, rasa dan bau. Dan pemahaman dari hadis ini bertentangan dengan sabda Nabi. Bertentangan dengan sabda Nabi. Apa tadi? Bahwasannya air itu sama sekali tidak dibuat najis oleh sesuatu apapun dan ketika sabda nabi bertentangan dengan pemahaman yang diambil dari sabda nabi maka didahulukan sabda nabi tadi pemahaman dari hadis yang menjelaskan bahwasanya air itu tidak najis ketika berjumlah 204 kg pemahamannya apa ketika air lebih sedikit dari ukuran ini maka akan menjadi najis ini pemahaman dari hadis ini tapi pemahaman di sini bertentangan dengan sabda Nabi yang lain. Itu apa? bahwasanya air itu tidak dinajis oleh sesuatu apapun. Selama warna atau bau, demikian pula rasanya tidak berubah. Maka lebih didahulukan sabda Nabi daripada pemahaman yang diambil dari sabda Nabi. Kata penulis Annal ma'a yan yusubi tagoyyuri ahadi awsafih salasa. Ita kualatatun najasa. Air itu akan menjadi najis ketika berubah salah satu dari tiga sifatnya Jikalau air itu bercampur dengan najis. Sawaun kana faul kullatain awduunal kullatain entah air tersebut berjumlah dengan 204 kilogram atau di bawah 4 kilogram. Waktu lafaz ulamaufitah didil kullatain. Dan para ulama berselisih pada apa? Memberikan ketentuan berapa jumlah kullah Dan yang lebih tepatnya kullah sama dengan berapa tadi? Berapa? 204 kg Berapa liter itu? Hmm? Nanti dicari ya. Boleh sedikit ya. Kemudian manal hadis makna hadis idza kanal ma'u qullatain lam yahmilil khabath jikalau air itu telah berjumlah 204 kg maka air itu tidak membawa najis. Ai likasratihi yadfa'un najasal yasirati an nafsihi karena air itu telah berjumlah dengan jumlah yang sangat banyak, maka air itu akan apa namanya? Akan mencegah najis yang sedikit ketika jatuh kepadanya. Walisalma an Nahula yang ayat abadan dan bukan makna hadis bahwasanya ketika air itu telah berjumlah 204 kilogram tidak akan najis sama sekali akan tetapi apa maksudnya innamal maksudu annahu layatanajjasubisur'ah akan tetapi maksudnya air yang telah berjumlah dengan jumlah 204 kilogram itu tidak menjadi najis dengan cepat bal yadefaun najasata an annafsihi bahkan air tersebut akan menolak akan mencegah najis yang sedikit yang jatuh kepadanya tapi seandainya air itu berjumlah 204 kilo 400 berapa tadi 204 kilogram masuk kepadanya jatuh di dalam air ini 10 ekor sapi kemudian mati dan menjadi najis menjadi berubah warnanya berubah pula rasanya berubah pula apa namanya baunya apakah air itu masih dikatakan air yang suci berdasarkan sabda nabi ini berarti pemahaman dari sabda nabi ini jikalau air itu telah sampai 200 kilo 204 kilogram tidak membawa najis maksudnya air itu tidak menjadi najis dengan cepat sebagaimana air yang sedikit menjadi najis ketika apa ditimpa oleh najis kenapa karena airnya banyak tapi seandainya air yang berjumlah banyak ini jatuh kepadanya 10 ekor sapi dan 10 ekor sapi tersebut tidak terselamatkan dan wafat meninggal menjadi bangkai menyebabkan air yang jumlahnya banyak ini berubah maka hukumnya apa? hukumnya juga berubah menjadi najis kemudian sampai di sini saya kira terlalu panjang subhanakallahumma bihamdik